Saya Heri Sampurno, salah satu wali murid dari SMP1 Wongsorjo. Aplikasi kantin sangat membantu saya dapat mengontrol apa yang dibelanjakan oleh anak saya. Apalagi kontrol yang diperlukan saldo yang saya berikan lebih mudah diketahui ketika adanya e-kantin. Tidaknya itu, e-kantin ternyata mengurangi proses anak-anak berkumpul yang biasanya transaksi uang kembali itu selalu ada di saat anak-anak selesai berbelanja. Protokol kesehatan memang selalu diterapkan di SMP 1 Pongsorjo, termasuk salah satunya adalah dengan adanya e-kantin ini, anak-anak tidak berlagi, perlu lagi melakukan bergerombol belanja. mereka tinggal menggesek, langsung, terasa sudah berlangsung. E-kantin ini merupakan aplikasi yang sangat membantu saya dan wali murid yang lainnya. SMP 1 Pongsorjo selalu penuh inovasi dan merupakan sekolah yang terbaik di Pongsorjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya salah satu guru GTT di s 7 b yang telah menitipkan barang dagangan saya Dengan adanya e-kantin, saya terbantu secara ekonomi Aplikasi ini memudahkan perhitungan penjualan dan keu keuangan saya Serta sebagai pembeli, saya senang dengan adanya aplikasi ini karena lebih praktis Terima kasih e-kantin Perkenalkan, saya Bustana Larifin Menurut saya setelah menggunakan ekantin saya berbelanja dengan lebih mudah dan praktis. Dan makanan di kantin juga jauh lebih higienis dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Citasa Saya di sini akan membahas tentang ekantin. Nah, menurut saya ekantinnya. Biasanya siswa mengantri untuk mengambil pengembalian, dia ya tidak harus untuk mengantri untuk mengambil pengembalian. Dan makanan di ekantik sekarang semakin lebih sehat. Dan siswa jika ingin berbelanja bisa seseluasnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.